Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Kita melihat persahabatnya Judukan yang sangat Masya Allah Langsung dipastik oleh Bunda Lesti Kejora Tentunya ini pemandangan yang sangat luar biasa Bagi Bunda Lesti setiap paginya BBL lagi tentunya main bareng dengan punya, Masya Allah, mudah-mudahan sehat, bahagia, doa terbaik selalu kita berikan ya untuk idola kesayangan kita Dan kita lihat juga sahabat ya, begitu banyak tanggapan Dari akun Fatih Alia mengatakan Masya Allah, abang mau bangunin papa. Pemandangan bunda lezir setiap pagi ini guys, katanya tuh Hingga komentar pun tentunya memang banyak sekali juga Yang tentunya diberikan oleh para fans dari akun Ratkom 8622020 mengatakan Masya Allah, Abang L bangunin papanya sosri dan kiut Ada juga persahabat tangga pendiri akun Cahyati 8482 mengatakan Candu banget suaranya Fatih Itu pasti tangan Fatih lagi ngandungin lubang hidungnya Papa Bilar Katanya emang ada aja kelakuan kocak persahabat ya. Mudah-mudahan bahagia terus, rukun terus untuk rumah tangganya Leslar Tentunya kita selalu bahagia melihat pemandangan yang sangat indah. Ini juga pemandangan setiap pagi bagi Bunda Lesti, Masya Allah. Kemudian selanjutnya pertama kita simpan juga ada cidukan vitamin D yang sangat membahagiakan juga untuk keluarga Konoha kali ini. Bapak, Abi, dan Bunda Lesti Kejora, aku ya, ini tentunya lagi. Tentunya syuting endorse kapal nih persahabatan, ya Masya Allah ini ditunggu-tunggu banget nih untuk kita semuanya Pemandangan yang sangat indah juga ketika melihat idola kesengan kita Bisa kapalan bareng Masya Allah Sehat dan berkah selalu ya untuk Leslar Apalagi baju yang dikenakan oleh Lesti dan Biller juga sangat berkelas kali nih Yang ingin samaan aduh Masya Allah banget ya ini cantik dan cakep keren luar biasa kita lihat juga persahabat kalimat caption yang ditulis oleh sandal putih bilar yang ditunggu kalau mereka endorse couplean pasti jadi ubu aduh masya Allah kita lihat juga tanggapan dari dia anggur mengatakan masya Allah cuma endorse mereka yang bisa bikin gua puter-puter ulang endorse selalu sweet senyum-senyum salting malu-malunya -malu mereka nular bikin gua ikutan juga katanya itu masya Allah Bahagianya Leslar, bahagia kita semuanya juga. Mudah-mudahan kita juga semakin kompak, semakin solid untuk mendukung Leslar Family. Dan semoga apapun yang dilakukan oleh kita semuanya selalu dilancarkan dan dimudahkan. Amin. Selanjutnya, kita lihat juga bersahabat ada sebuah kalimat yang diunggah oleh akun Elfat21. Support Lesti. Alangkah lebih baiknya, tidak posting video atau foto-foto yang tidak berhijab. Karena dedek kan udah berhijab Ini menurut saya Juga termasuk bentuk support untuk dia Bukan hanya dari segi bagaimana Lagunya laris Karirnya melejit Tapi hal-hal yang sering dianggap sepele Ini sejatinya sangat berpengaruh Dalam kehidupannya Semoga bisa dimengerti tuh persahabat ya. Insya Allah, mudah-mudahan tidak ada lagi warga Konoha yang meng-up foto-foto Bunda Lesti yang tidak memakai hijab Yuk sama-sama kita tentunya selalu menjalankan dan menebar kebaikan Kemudian juga persahabat ya yang belum tentunya mampir ke channel Youtube Lestal Entertainment Sama-sama yuk kita dukung, support juga karya-karya idola kita Karena vlog perdana sudah launching semalam Persahabatnya spesial di tanggal 24 Mudah-mudahan Leslar Entertainment kembali bangkit dengan semangat dan wajah yang baru. Kita selalu mendukung apapun yang terbaik buat idola kesayangan kita. Dan pastinya juga kita masih menunggu cirukan lain hingga kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Default TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru. Kabar baik, kabar bahagia dari Leslar tentunya.